Assalamualaikum, sahabat. Ayo subscribe! Assalamualaikum sahabat Bagian 2 Assalamualaikum Satu, dua hmm. Hmm. Kubil, habiskan sekarang hmm. Aduh, huh? habis huh? Bismillahirrahmanirrahim Nah ketemu Hafiz jangan hmm. Hmm. Kamu siapa? Ina, namamu Ina. Kalau aku Hafiz, itu kembaranku Hafizah. Ina, Ina, Ina. <laughs> ah, hai, Ina. Oh, oh, oh. Kamu ngapain di sini? Hah, Ina, ah, Ina, Ina. Kasian sekali kamu. Pasti kamu di sini kesepian. Huh? Ina, Ina, Ina? Hmm, kamu mau keluar. Di luar kita bisa main sama teman yang lain. <tuh> <gifung> ah, aduh, ini gimana cara jawabnya ya? Hafiz, kamu mau pergi mana sih? Rahasia, kan kamu harus nyari kita. Kamu mau bersama Hafiz Tidak, aku hanya bersama Hafizah. Kopi tak ketemu nih, oh. dia mau jawab oh. panggilanku. <tuh> Hafiz, itu apa? Oh iya, kenalin ini Ina. Sekarang dia teman kita. Eh iya, Hafiz, Kubil nggak ketemu nih. Apa dia diculik? Kita sudah mencari di sekeliling masjid. Terus sekarang gimana kita nyarinya? Ina, Hah? Ina, Ina. Mungkin Ina bisa bantu kita. Mungkin kita bisa menemukan jejak kubil dengan ini. Let's go. Huh. Huh. ketemu-ketemu sih? Kaca Huh. Huh. Huh. Huh. Huh. Huh. Huh. Huh. Huh. Huh. Huh. Huh. Huh. Aku nomborin jejak sendal kubil nih. Mana-mana? Sebentar. Sepertinya jejak ini mengarah ke... Nah, itu kubil. <tik> <tik> <tik> Astagfirullah kubil. Kita main petak umpet, kamu malah tidur. <tik> kubil, ayo keluar. <tik> ya, bantuin dong. <tik> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Gubil, mm. kamu kenapa hmm. bisa nyangkut di situ? Mm, itu, Pak Ustadz. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Kubil berbagi itu perbuatan yang mulia Jika berbagi, rezeki kita malah akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Pak Ustadz, maaf kubil salah Ya sudah, ayo Hafiz, hmm? Niko bantu lagi menarik kubil ah! ah! ah! ah! Allahu Akbar ah! ah! ah! Ini apa? Dia namanya Ina ya. Mulai hari ini, dia jadi teman kami. Ina yang bantuin kami nyari kubil. Masya Allah. Terima kasih ya, Ina. Kamu baik sekali. Hmm. Ina, Ina, Ina. Hmm. Anak-anak, sudah azan. Ayo kita ke masjid. Allah! A'udzubillahi minasy syaithonir rajim wa anfiqū wa lā wa dan infakkanlah hartamu di jalan Allah Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri Dan berbuat baiklah Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik